Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nah Kali ini Jangan ketinggalan info dari saya Di Andri Camping Atau dan review palang balang yang ada di Camping Yaitu membahas Lampu emergency Disebut lampu Energi tidak punya kabel cuman baterai dan baterainya itu ada 3 di dalam lanjut sebelum itu di andry camping, komen dan subscribe jangan ketinggalan info penting lainnya dari video saya yang baru ya oke lanjut dan, dan di lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten lainnya dari saya dan saya membahas lampu energi disebut lampu tenda atau disebut lampu tanpa kabel listrik jadinya ini pakai batu tapi saudara kaya anak bisa disantarkan gini di tenda ini mau review aku ini dalamnya apa tak kasih tahu Buka, ini buka di sini, jangan buat sini ya, ini ini, dalamnya tuh batu seperti ini guys batunya ada tiga, tapi jangan batu besar, batunya batu kecil, batu remote ya, supaya muat, ininya tiga loh, maksimal tiga ini. Ini, kalau sudah tahu kan ini ya, ini tutupnya, nah masukin aja masukin nah kalau kayak gini masukin gini gini, gini. lalu hutan sampai kayak ini canggih ya nah kita kayak gini kan langsung saat kadangnya nah ini nggak buka nggak apa apa ya namanya tuh red strip atau red strip lah tiga tapi ini terang banget nah ini lampu emergency ini lampu tenda ini berapa watt? yang tahu 28 watt dan ini cocok buat tenda maupun aktivitas malam yang kerja, yang mau kerja pakai lampu kayak gini boleh disertai 28 watt terang lebih minyak, hemat energi, ramah lingkungan dan, dan ini tanpa kabel Stiket pun tanpa kabel, cuman baterai doang. Isinya baterai, enggak ada kabel pun ini. Ini lampu emergency buat mati lampu bisa, buat mati listrik bisa, buat kerja di malam hari bisa, buat aktivitas di malam hari juga boleh. Camping juga boleh pakai lampu kayak gini. Camping itu pakai lampu tidak aja, kayak gini satu kurang lampu efektif lah punya dua yang satu di sana ya, guys, ini, ini lampu. Coba tak nyalakan ya, tutup dulu. Kayak gini nyalakan ini tiga tipe ternyata pencetan kayak gini, pencetan hitam ini loh tiga tipe. Yang satu tipe terang, nah, yang satu terangkan kan Nau, terang kayak gini buat mati lampu aktivitas malam lagi camping dan lainnya kerja klik dua tadi 1 klik 2 enggak redup atau reduplah peduh istilahnya redup pencahayaan ketiga kedap ketip alias terang sempurna dan ini kedap ketip tombol ketiga tombol keempat mati nah caranya efektif itu dengan lampu energi ini dan selamat mencoba dan selamat menggunakan lampu energi ini dan mengurangi listrik dan mengurangi energi dari listrik rumah atau disebut dengan ramah lingkungan dan ramah hemat energi cukup dicencelkan ini aja di tenda kalau nafas copet ini nah, copet aduh nah, ini buka aja lebih terang lagi ini buat senten juga boleh malam hari. Pencet ketika sama satu ini gini kan tutup sudah lalu keadaan kayak gini centelkan ke sini aja centelkan ke mana Nah, centelkan ke ini aja nah seperti ini atau centelkan ke segala tempat, misalnya di sini. Centelnya di sini, atau di tenda lah. Buat apa-apa boleh lampuan Genshi ini. Terima kasih banyak untuk menonton review ini. Semoga bermanfaat dan sama jumpa kembali di channel aku lainnya. Terima kasih.